Tuhan itu cuma satu. Tuhan yaitu Allah yang menciptakan saya, semua umat manusia dan semua yang ada di muka bumi ini dan yang menciptakan langit dan bumi tidak ada Allah selain Tuhan. Tuhan itu adalah Allah sendiri. Ya, aku pendoa di gereja itu mungkin ngisi di atas mimbar ya, penyampaian puji-pujian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya, sebelumnya Rasmi Naloi Saya sekarang sudah jadi mualaf, nama saya adalah Nur Muslimah Latar belakang saya Nasrani dari protestan Protestan, sekarang saya single parent. anak saya tiga Pekerjaan saya sehari-hari ibu rumah tangga e, Saya mualaf itu tahun e, penghujung tahun 2021 dan saya dikeluarkan buku uh, surat mualafku dari Kementerian Agama baru kemarin ya beberapa bulan yang lalu. Alhamdulillah. Kenapa sih bu uh, alasan yang paling mendasar yang paling masuk logik itu, itu tuh masuk Islam itu apa wasilanya? Kalau alasan aku untuk masuk uh, agama Islam atau sesuatu hal saya nggak ada alasan. Karena untuk mencintai Allah itu enggak ada alasan Tapi kalau aku mencintai seseorang pasti ada alasan Tapi menurut keyakinanku bahwa ini adalah jalan yang terbaik Bagaimana eh, petunjuk-petunjuk Allah yang dia berikan kepadaku eh, Contoh seperti Saya itu tanpa terpikir bahwa aku ini mau jadi mualaf Bahkan dulu sempat saya menghina orang-orang eh, yang muslim Anehnya kenapa? Kok kalau doa salat dan itu kayak jungkir balik gitu. Aneh. Dan itu selalu saya ngitip. Karena kebetulan depan rumah saya dulu waktu masih kecil itu adalah seorang mualaf. Tapi di, si, di si, seperti ini ternyata Allah memanggil saya dengan sempurna. Bagaimana mungkin kalau orang lain e, dia hijrah karena sesuatu hal. Tapi kalau saya tidak. Saya diajarkan oleh Allah bagaimana cara wudhu. Dari wudhu dulu. Ini kisah nyata ya. E, saya tidak bisa berkata-kata apapun ini, ini Ini ini baru saya bisa sampaikan Karena menurutku ini adalah rahasiaku aku dan ini rahasia Allah ya Ini privasiku karena kalau saya cerita Takutnya Timpatin yang di sebelah sana Mungkin mereka kira aku jelekan, Tapi ini saya sanjung karena sekarang Ini adalah agama saya anu tapi itu bukan Bagaimana caranya Allah Memproses saya Saya diajak Itu jam ya Jam-jam saat itu saya diajak Allah itu jam-jam tahajud, jam dua ke bawah Itu dia mengajak saya e, cara wudhu Terus dia mengajarkan saya sholat Di situ saya ngehnya bahawa Ini adalah e, kok seperti agama Islam dan ini Kok kaya menghadap Allah Di saat jari saya ini Bergerak sendiri bisa saya duduk, karena saya memang tidak tahu. Saya hanya bilang di situ, "Ya Allah, apa yang saya harus lakukan?" Aku pun tidak tahu, karena kalau tadi di saat Allah mengajak saya wudhu, itu kan pasti seperti mau sholat. Sementara saya ini masih, masih Nasrani, kan? Terus akhirnya saya duduk, dan di situ saya bilang, "Ya Allah, aku nggak bisa berdoa." Dan Allah bagaimana sendirinya, aku melipat tangan, tapi tidak. Allah menarik tangan saya dengan telunjukku, nunjuk sendiri. Di situ saya pikir, Ya Allah, apa maksudnya? Dan ternyata aku mengerti, saya hanya mengucapkan kata sahada. Di situ saya bilang, Ya Allah, um, Allah begitu sayang sama aku, Allah begitu baik mencintai aku, makanya saya hijrah seperti ini. Saya meninggalkan apapun juga di dunia ini saya... saya tidak merasa sedih Karena kenapa Di saat seperti ini saya merasa bahagia Karena aku dan aku bersama Allah Dimana saya meninggalkan semua Saya meninggalkan rumah Dan bahkan mungkin uh, Keluarga, kerabat Semuanya, saya pikir Ya Allah Mungkin manusia bisa saya meninggalkan aku Tapi Allah tidak akan meninggalkan aku Di saat aku hidup, bahkan sampai akhir hayatku Di situ saya ingin Berhijrah dalam matiku Ya Allah, tolong pertemukan aku Orang yang ingin mau melangkah Mengucapkan kata sahadat Tanpa paksa siapapun Ini niatku Dan Ya Allah, kuatkan aku Kalau memang benar-benar ini adalah Murni dari Engkau ini bukan dari setannya, atau bukan dari bisikan, dan benar bukan gaib tadi yang mengajak saya cara wudhu, cara sholat. Apapun jalan yang saya ambil sekarang ini adalah jalan yang terbaik, tapi tuntun aku, tuntun aku di dalam perjalananku. Saya tidak mau sesat, dan saya tidak enggak mau mengenal kamu setengah-setengah, dan saya tidak mau hanya di KTP aku. Itu adalah Islam, aku tidak mau itu. Itu yang penting aku ini benar-benar manja sama Allah Seakan-akan itu dia adalah temanku Seakan-akan itu, itu manusia ada di situ Aku ketawa dan menangis Ya Allah pokoknya saya tidak mau Aku tidak mau uh, Dengan seperti ini mengajak aku tapi aku ditinggal begitu aja Pertolong pertemukan aku orang-orang yang memang benar-benar uh, Ini adalah jalannya Alhamdulillah selama setahun proses Aku ketemu orang dan pasti di sana banyak ujian, banyak cobaan, cacimaki, hinaan mungkin dari ya dari kerabat, dari teman, ya mungkin saya hijrah karena harta lebih baik atau mungkin karena cowok. Tapi ya saya cuma hanya diam, dicacimaki, difinah, dihina. Di terus saya ketemu juga makanya tadi saya bilang saya nggak mau jadi Islam asal-asalan karena kenapa? Aku juga ketemu sesama agama yang saya anu sekarang bahkan mereka menyesatkan dan akhirnya saya tidak berhenti sampai di situ saya hanya berpikir bahwa ya Allah ini bukan ini bukan adalah agama yang saya cari pertemukan aku siapa lagi akhirnya di saat saya mencari dan mencari setahun sekian ketemulah aku sama guru besar yaitu Panaja <laughs> dialah orangnya yang menuntun aku mengenal Allah yang sesungguhnya bahwa Ya Allah itu ya dan amin, dia adalah kehidupan, dia adalah nafas Di situ saya tidak bisa berkata-kata, saya hanya selalu bisa menangis ya Allah Terima kasih uh, guru besarku penajam yang saya muliakan Yang, yang menuntut aku benar-benar aku mengenal Allah Mengenal Firman-nya bahwa ini adalah jalan yang terbaik Karena kenapa? Di sini pun di dalam Al-Quran ini tidak ada pun yang terhina satupun dan tidak ada yang terjolimi. Satu yang saya tekankan bahwa selama ini mereka berpikir eh, Islam itu adalah eh, satu agama sosok yang menakutkan. Dan itu saya bantah di sini itu tidak. Ini eh, kalau benar-benar Islam yang mengerti agama dan dia tahu mengerti isi Al-Quran, mungkin kalian akan mengenal siapa Allah yang sesungguhnya. Karena yang saya tahu Allah itu adalah cuma satu yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan aku dan seluruh umat yang ada di dunia ini. Dan satu lagi yang saya mau tekankan bahwa e, di saat kalian mengenal Allah bisa membedakan e, utusan Allah yang diutus ke kita itu siapa. Dan aku memahami. Di sini ternyata e, Allah itu, Tuhan itu adalah yang dia utus di sini adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kan berkata dia bahwa e, Aku bersaksi, tiada Tuhan selain Allah Berarti itu bukan Tuhan Tapi selama ini orang yang tidak mengenal e, Allah dan tidak mengenal Muhammad e, Baik e, Islam maupun non-Muslim Mereka berkata bahwa yang kita leluhkan selama ini adalah Nabi Muhammad Dan itu aku tekankan di sini bahwa itu salah Dia itu hanya e, Nabi yang diutus oleh Allah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 saya cari kontrakan ya, saya ngontrak di Gintung Kebetulan salah satu jamaah di tempat ini dia kajian di sini Nah tiba-tiba saya ngontra di rumahnya terus saya bilang ibu saya mu'alaf Aku rindu pengen cari guru yang bisa membukakan Al-Quran Aku pengen tahu karena selama ini kan yang menakutkan itu di luar sana Islam eh, Pokoknya Islam itu misterius lah kalau di luar ya sana ya Akhirnya dia mengantar aku ke tempat ini, mengenalkan aku sama bapak dan saya eh, apa namanya sahadat lagi diulang, biar lebih mabrur. Tapi alhamdulillah benar, saya pikir apa yang saya dapat hampir dan Islam itu tidak menakutkan. Bahkan banyak orang Islam hanya dia Islam KTP, maaf dia hanya Islam KTP dan dia hanya lahir di dalam keluar Islam. Keluarga Islam, tetapi dia tidak mengerti Islam itu seperti apa Kalau dia tahu, dia akan mengenal Allahnya siapa Itu, makanya kenapa orang-orang di luar sana itu Banyak yang berkata bahwa Oh, enggak seperti itu, tidak seperti itu. Tapi satu, setiap apa yang kamu kenakan pasti ada pertanggung jawabannya Bahkan, hati berhati-hati, banyak Makanya di dalam kehidupan ini banyak Dan Al-Quran juga ada berkata dan berfirman bahwa Setiap kulit, setiap apapun yang ada dalam tubuhmu ini akan dipertanyakan di suatu kali nanti akhirat Makanya saya bilang bahwa Banyak yang berkata bahwa e, Islam itu seperti ini Bahkan e, Udah beragama Islam sendiri pun mereka tidak mengerti Agamanya sendiri Tapi Alhamdulillah Aku sedikit-sedikit bisa mengerti Islam itu seperti ini Allah itu begitu baik Bahkan Di saat saya juga hijrah Perjalananku jadi mualaf Kan saya belum mengenal apapun dan saya pun sholat nggak bisa dan saya tidak apa-apa. Isi saya saya mencari dan mencari tapi saya tidak menemukan siapa yang akan bisa menunjukkan saya untuk bisa sholat bagaimana caranya. Tapi saya tetap tegar. Saya hanya mengikuti salah satu channel setiap sholat ya saya mengikuti gerakan-gerakan itu bahkan sampai detik ini. Tapi dengan begitu Allah memberikan saya satu hiburan uh, untuk menolong orang. Alhamdulillah, itu yang membuat uh, saya bilang, "Ya Allah, ini adalah hiburan. Ini hiburan di dalam perjalananku karena memang saya sendiri gitu. Saya hijrah ini sendiri tanpa siapapun. Baik, saya bilang, 'Ya Allah, mungkin aku adalah kekasihmu, bahkan pun sampai kesendirian sekarang.' Saya bilang, e, 'Saya sebagai wanita udah cukup sempurna, tapi kenapa tidak mengirim aku?' Uh, imam yang benar-benar menuntut aku." Sampai kapan? Tapi aku tidak akan lelah. Intinya sekarang aku mau fokus mengenalmu dan mencarimu. Sampai kapanpun, sampai ajalku pun engkau memanggil aku hanya saya bisa berkata bahwa Ya Allah, ini aku yang engkau panggil, yang engkau tuntun. Saya tidak mengenal, saya tidak tahu apa Itu, itu aja. Saya hanya bisa bilang. Tapi satu saya yakin bahwa aku percaya di saat aku mengucapkan kata syahadat. Asaduana asadu Muhammad dan Rasulullah karena saya percaya bahwa ya Allah, engkau lah hidup dan matiku dan engkau adalah surgaku juga. Begitu cintanya saya di agama Islam, semua agama itu mengajarkan hal yang baik, tetapi di sana perbedaan itu mereka tidak mengerti bahwa sebenarnya benar kita di Islam ini meyakinkan bahwa Nabi Isa itu ada, tetapi dia bukan Tuhan, tetapi dia bukan Allah ya. Sebenarnya Allah ya Allah, Allah itu adalah Tuhan. Tetapi di sana kan mereka memberikan bahwa ada Tritunggal. Ada Yesus, ada Tuhan, ada Allah. Ada Bapa dan ada Anak. Sebenarnya e, di sana itu Yesus itu bukan berarti tidak saya mengakui. Dulu saya mengakui karena saya belum mengerti. Tetapi di saat saya faham seperti ini, saya tahu Yesus itu adalah hanya sebagai nabi. Karena di sana dia berkata di Yohanes 16 Yesus akulah jalan dan kebenaran. Tidak ada yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Berarti Dia adalah jalan kebenaran Allah Tidak ada yang datang kepada Bapak tanpa melalui dia Berarti Bapak itu masih ada Bapak itu sendiri siapa? Berarti Allah Allah itu adalah Tuhan Berarti Yesus ini Bisa di e, Katakan bahwa Dia hanya perantara Hanya perantara Allah Cuman e, diilhamkan Sifat-sifatnya Allah kepada dia Agar dia bisa menyampaikan kepada Nabi-Nabi bahkan termasuk kita sekarang seperti apa Allah itu, seperti eh, apa Tuhan itu. Jadi di situ perbedaan. Kalau di sini saya yakin bahwa ya benar. Sebenarnya Nabi Isa itu tidak tidak mati dan tidak disalibkan. Karena yang disalibkan itu adalah orang-orang kafir, orang-orang yang berdosa. Jadi saya bisa membedakan. Gitu. Jadi eh, saya mau tekankan di sini bahwa Islam sesungguhnya selama ini bukan seperti yang ditakutkan oleh orang di luar sana. Bahwa kita kafir, eh, apa segala macam. Justru kekafiran itu adalah orang yang tidak mengakui kebenaran. Tapi saat ini detik ini saya mengakui bahwa agama Islam ini adalah jalan yang terbaik dan itu menurut Al-Qur'an. Karena kenapa di sini pun kita tidak tidak mengakui Isa? Karena kalau kita dia mengakui Isa pun dosa. Tuh. Tapi kita di sini mengakui tetapi dia bukan Tuhan. Sekali lagi saya menekankan bahwa dia bukan Tuhan. Tuh. Uh, tadinya ibu cerita bahwa ibu beberapa agama empat agama ya. itu bisa diceritakan secara detail. Iya. Terus saya bisa mengatakan seperti ini tadi bahwa Yesus itu dia hanya perantara Allah, ya bukan Tuhan. Aku ini ada dulu waktu saya masih belum menikah ada empat agama yang saya jalani. Yaitu aku lahir dari eh, Katolik. Ya, berarti ibu bapak saya, Katolik, keluarga besar saya semua Katolik. Nah, di saat saya menikah, agama bapaknya anak aku yaitu protestan. Protestan. Setelah kita hijrah ke Jakarta ini, kami pindah keyakinan lagi jadi karismatik. Dari situ saya memulai bahwa eh, aku rindu, aku rindu sendiri. Aku rindu sendiri, ingin, ingin jadi Islam. Udah mulai belajar-belajar pakai kerudung bahkan di dalam gereja pun mungkin banyak yang biasanya kalau setiap saya doa di dalam gereja, saya selalu sujud. Beda dengan yang lain. Disinilah saya baru mengerti bahwa ternyata, oh ini ini sebenarnya hijrahku, oh ini sebenarnya agamaku ini yang sesungguhnya. Dan ini adalah jalan yang benar karena saya hanya selalu berdoa, Ya Allah, aku ingin mau ibadah tapi menutup auratku tanpa Tahu siapapun, karena maaf, aku sekali lagi minta maaf. Dulu di tempat yang lama, aku kalau ibadah tidak sengaja mengubah aura, ya, tidak sengaja mengubah aurat. Tetapi pakaiannya aku tidak sesuai dengan hati nuraniku dan tidak sesuai dengan dalam kitabku, karena kitab tidak seperti itu mengajarkannya. Tapi kenapa dibebaskan seperti itu? Itulah. Akhirnya saya mau masuk pun kan nggak bisa. Akhirnya saya bilang, Ya Allah, jangan sampai saya tersesat. Di mana jalanmu, Ya Allah? Di mana jalanmu? Di manakah jalanmu? Akhirnya ya terjadilah seperti yang tadi. Allah menuntut saya sendiri, nih tanpa siapapun. Makanya saya bilang, kalau saya mencintai manusia ada alasan, mencintai Allah tidak ada alasan. Dan ini saksi hidupnya aku. Begitu banyak kejadian-kejadian yang saya alami di dalam kehidupanku, kesendirianku seperti ini. Jadi hari-hariku sekarang adalah ngaji Ngaji setelah itu pulang ya usaha Ngaji ya usaha Bahkan mungkin orang berpikir Selama ini aku e, Punya dukun lah atau apa Tapi enggak Aku hanya saya selalu bilang Kalau orang mengatakan aku Saya bilang Allahu Akbar Allah maha besar Enggak ada yang mustahil bagi Allah Dan saya tidak takut itu Banyak hal tentang Ya Nabi Isa Tadi sudah saya jelaskan Nabi Isa itu juga kita mengakuinya Ya, di sini ingat, uh, kita juga mengakui Nabi Isa, kalau kita tidak mengakui adalah kita dosa besar Karena itu tertera dalam Quran Tetapi kita tidak, menuan, tidak tidak mentuhankan dia, tetapi dia hanya Nabi Ya Terus mengenai tentang uh, bagaimana <coughs> uh, Allah berfirman dalam Quran berkata bahwa Al-Quran itu adalah jalan kebenaran Itu berkali-kali, ada berkali-kali dia mengatakan di dalam ayatnya terus eh, selama ini yang saya ini lagi yang lebih heboh di luar sana bahwa eh, agama Islam itu konteksnya lebih detik dengan eh, nikah siri dan itu saya tekankan di sini tidak. Karena kenapa nikah siri itu pun dalam Quran ada ada hal tertentu. Tidak semata-mata eh, orang melakukan nikah siri. Kalau selama ini Uh, ustadz ustaz uh, Mereka ceramah tentang uh, nikah siri, atau misalnya berpoligami. Saya pikir itu, saya bantah dari sini adalah itu nafsu. Karena itu benar, Allah mengizinkan berpoligami, tetapi jangan salah. Jangan salah, ada unsurnya, ada alasannya. Kenapa tuh ada beberapa poin di sana? Kenapa diizinkan? Dan jangan lupa juga, istri berhak juga menceraikan suaminya. Ada hal tertentu juga, ada alasan tertentu Jadi saya pikir Allah itu balance Allah itu adil, ya memang benar dia adil Allah Allah maha adil Dia tidak timpah tindih tuh. Dan Yang masih banyak, masih banyak Tentang cerita Allah yang menarik Pokoknya le, banyak Yang membuat yang belum orang mengenal di luar sana Tadi salah satu poligami seperti apa kan Terus Nabi Isa Terus, uh, apa namanya Al-Quran? Jalan apa yang ini terus? Apa namanya? Uh, satu lagi, ada lagi yang lebih menarik nih. Ya, ini ini yang membuat aneh, tapi sering diungkapkan bahwa uh, kalau kita nikah uh, sama orang Islam, baik pun orang Islam maupun non-Muslim selama ini, mereka nggak ada yang tahu. Ini rahasia, nih ya. tapi saya buka bahwa kalau kita nikah sama seorang Muslim, itu bukan berarti bahwa dia jadi imam. Dia menanggung dosa kita. Selama ini, uh, Ustadz-Ustadz banyak berceramah di luar sana. Saya tidak tahu, maaf, mereka mengenal Al-Quran atau tidak. Saya nggak tahu. Tetapi ini saya berkata dengan atas firman. Dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu saya yakin bahwa itu firman Allah dan perkataan Allah sendiri. Di sana dia berbicara bahwa di sana itu kita menanggung dosa masing-masing. Sekali lagi saya tekankan. Mungkin banyak tidak mengenal bahwa selama ini kan banyak yang ceramah. Uh, imam itu adalah penanggung semuanya Bahkan dosamu pun ditanggung Tidak, saya tekankan di sini Itu yang membuat saya menarik Ini dan itu ada hadisnya Jadi ternyata dosa itu kita menanggung sendiri-sendiri Tuh Dosa-dosanya suami, dosa-dosanya istri Jadi tidak ada yang ibaratnya Oh, Imam menanggung dosaku Itu jangan salah kaprah Makanya saya mau bilang Sekalipun kita lahirnya dari tengah-tengah Islam Ayo, kalau kita tidak mengenal Al-Quran Kita bakal sesat dalam kehidupan ini Banyak, sekarang karena banyak Ustadz-Ustadz yang hanya mendengar, tetapi mereka tidak tahu Apa isi Al-Quran itu Kalau hanya untuk mendengar, itu hanya sebatas cerita Tetapi kalau kita sudah melihat, berarti kita adalah pelakunya Kalau dulu di agama sebelah, ya mereka berkata bahwa e, Di saat Tuhan dan Allah itu sudah menjadi Yesus Dia disalibkan, terus dibangkitkan, disitulah semua dosa kita sudah ditanggung ya. Tapi menurutku kalau dia udah tanggung dosa kita berarti kita manusia ini kita suka-suka berbuat dosa. Tapi kenapa Firmannya diturunkan bahwa jangan melanggar ini, perintah Allah ini ada ini ini, jangan ini, jangan ini, jangan membunuh, jangan berzinah, jangan ini, hormati ayah dan ibumu, ya. Kenapa diturunkan ayat itu? Kalau memang benar-benar dia udah menanggung dosa kita, tapi faktanya kita akan bicara di dalam Quran atau di dalam kitab apapun itu tidak kita tetap dosa kita akan kita tanggung sendiri sendiri jadi jangan salah jangan salah kaprah tuh itu yang menjadi ibu juga tertarik di Islam ya oke sekarang saya mau tanya tentang keluarga bu nah, setelah ibu masuk Islam itu apa respon keluarga tuh ya alhamdulillah karena dulu saya ini ya saya bangga juga alhamdulillah alhamdulillah banget Uh, kerabat saya boleh menjauhin aku, boleh membenciku, mereka bilang saya sesat, saya kafir, uh, saya oh macam-macam, saya dikatain. Tetapi satu saya hanya mau bilang bahwa Allah sayang sama aku. Bagaimana satupun keluargaku tidak membenciku walaupun di kampung benar, bahkan abang saya kalau dinas dia diolok-olok dikata-katain bagaimana adikmu begini begitu. Tapi dia hanya bisa berkata bahwa uh, dia tahu apa yang dia lakukan. Yang, saya, yang keluarga saya tahu bahwa dulu saya ini adalah pendoa di gereja Dan saya melayani di mana-mana dan mereka percaya Bahwa adik mereka ini tahu mana yang terbaik Dan Alhamdulillah sekarang kalau mereka sakit Mereka bilang, dek doain kami Dan kami hanya menunggu kamu jadi sesuatu penceramah kalau pulang Sekarang saya bilang, ya Allah <laughs> Jadikan aku Seperti harapan keluargaku Setidaknya walaupun saya tidak berceramah untuk orang Tetapi aku ceramahkan dulu Diriku sendiri dulu tapi alhamdulillah sampai detik ini saya belum ada yang saya permalukan sejak saya mualaf ini ya baik keluarga ibaratnya kalau dulu saya masih susah Mas kalau dulu bukan berarti saya di sini kaya bukan tetapi kalau bilang di sini saya lebih kaya iman kaya saya kaya hati kaya ketentraman pokoknya dalam kesulitan aku ini orang memandang aku bahwa adalah aku orang mampu ya kenapa tidak karena yang bilang saya bilang tadi, Allah yang menuntut aku dan aku percaya sama Allah, ya contoh, aku menafkahi anak tiga, anak saya kuliah sekolah dignas di dan itu tanpa bantuan siapapun, sepeser pun, tapi Allah cukupkan. Itu yang saya kagum sama Allah tanpa eh, saya melakukan apapun. Itu Allah wah luar biasa. Pokoknya intinya saya di sini lebih nyaman tenang nggak perlu harus mencari hal-hal dunia. Kalau dulu di sana itu benar jujur dari pagi sampai malam kerja benting tulang segala macam bahkan menyukulin anak SMP aja saya pinjam sana pinjam sini ngeributin keluarga atau orang lain tapi di sini tidak bahkan ini mulus-mulus aja dan alhamdulillah sampai sekarang di yayasan ini terkadang ya saya suka membagi ya bukannya ini bukan saya apa namanya Memamerkan, tapi saya ini memotivasikan Bahwa di dalam kesulitan itu pun Kita bisa memberi Di dalam kesulitan, ini adalah tantangan Tantangan dan ujian iman Disinilah kita mengenal Allah itu Makanya saya bilang, saya tidak ingin Mengenal Allah, hanya Ingin sekedar mengenal, tetapi aku Mengenal dia, tetapi melakukan Dan ini benar-benar ujian, makanya Banyak, maaf, banyak orang Islam Yang mengenal mengenal dia adalah Islam tetapi dia tidak melakukan apa sih maunya Allah di dalam hidupnya gitu karena memberi itu bukan tumbuh kaya berlimpah tetapi justru kita kaya pun diuji kita miskin pun diuji susah pun kita diuji semua adalah ujian tapi alhamdulillah di sini aku lempel-lempeng aja orang pun di sini ya alhamdulillah mereka tentram bahwa ya fine aja tadi juga ya alhamdulillah setiap kajian itu uh, ya Eh, mereka melihat bahwa aku ini ya berefek bahwa bahagia gitu loh. Ini single peres yang tinggal hijrah ini aku tinggal di kota uh, kota petakan yang sampai orang melihat aku sedih, menangis, kamu nggak ada kipas, jangan kipas AC nggak ada, kamu sepi di sini, tapi enggak saya bilang, ya Allah, di saat orang sedih melihatku, saya tidak akan patah semangat. Karena kenapa? Di saat Allah bersamaku aku akan bahagia. Bahkan sampai detik ini pun kalau sholat saya belum begitu sempurna Tapi saya bilang, Ya Allah Kesempurnaan hanya milikmu Apa gunanya aku sempurna sholat Tetapi hatiku enggak bersamamu Tetapi walaupun aku tidak sempurna sholat Bahkan mungkin Ayat Al-Quranmu Sedikit aku memahami Tapi kamu memberi efek buat aku Jadi di situ saya sadar bahwa uh, Tidak sepintar apa kamu ngaji tidak sepintar apa kamu menyampaikan ayat quran Tidak sepintar apapun kamu sholat, sujud di hadapan Allah Kalau hatimu menjauh dari dia Gitu, makanya saya bilang Ya Allah Apapun yang saya lakukan, itu karena Allah Itu semua karena Allah Bahkan saya, ya Bahkan detik ini pun saya ikhlas, saya bilang Ya Allah Andai pun saya mati, pasti keluargaku, anakku pun gak ada yang bisa sholatin aku tapi saya percaya Allah akan menyiapkan itu dan aku siap karena orang beriman itu adalah tidak takut mati karena dia tahu dia adalah di tangan Allah. Itu Mas. ujian yang paling berat bagi Ibu. Ujian yang paling berat di dalam hidupku. Kalau saya bilang nggak ada tapi kita masih manusia ya. Ujian dalam diri itu bukan dari manusia, bukan dari orang ya, tapi ujian yang terberat itu adalah di dalam diri sendiri. Hijrah seperti ini, bagaimana saya bisa menahan diri di dalam hal kehidupan sehari-hari, gitu godaan atau apapun, gitu. Ini itu ujian. Kalau dalam hal apapun, alhamdulillah, Allah melewatkan aku. Tapi ujianku itu adalah diriku sendiri. Ya memang benar, ujian itu adalah diri sendiri, gitu. Kalau dari ujian dari orang yang pasti, tapi nomor satu adalah diri sendiri, gitu. Itu ujian terberat adalah diri sendiri. Jadi ibu suka soal, soal tentang pendoa, pendoa itu maksudnya gimana di agama sebelumnya? Ya, aku pendoa di gereja itu mungkin ngisi di atas mimbar ya, e, penyampaian puji-pujian, mendoakan orang, ya, terus e, kalau di si kalau PA itu adalah pendalaman Alkitab sedikit-sedikit menyampaikan gitu, belajar seperti itu, ya, aktif gereja. paling rajin, aktif paling rajin. Paling rajin, pokoknya setiap Jum'at itu pasti puasa Terus apa respon mereka ketika Ibu masuk Islam? E, saat saya masuk Islam itu Mereka hanya bisa diam dan mereka bilang Tekunin apa yang kamu yakinin itu benar Karena kamu yang lebih tahu Kamu mengerti Berarti ada penolakan? E, penolakan tidak ada, entah mungkin karena Ya aku seperti ini, kan saya udah bilangin aku ini Allah yang menuntun Jadi Mungkin iya, e, mereka banyak pertanyaan yang saya bilang tadi, kerabat-kerabat Mereka banyak, yaitu tadi kan e, Mungkin dia pindah agama karena Ya Seseorang Paling bodoh aku kalau aku pindah agama karena cowok Aku juga paling bodoh kalau seandainya aku pindah agama karena harta karena itu semua tidak kekal dan saya tidak akan diselamatkan oleh hal itu Terus aku dibilang kafir terus aku pokoknya salah jalan aku orang sesat segala macam itu tetangga bahkan Ada beberapa ada beberapa wilayah berarti 15 wilayah 15 pendeta yang mendoakan aku berpuasa atas aku Karena mereka sayang ya karena aku dulu aktif dan mereka udah mengenal aku Anak yang salah satu punya karunia punya talenta yang dikasih Allah bisa mendoakan orang Walaupun ya ibaratnya karunia Allah yang dikasih Kok bisa seperti ini Tapi akhirnya makin ke sini Dengan berlaru-laru saya bilang ya Allah Biarkan waktu semua yang menjawab Saya hanya satu berkata bahwa Allah yang menuntut aku Allah juga nih akan mengangkat derajatku suatu hari nanti Tapi Alhamdulillah akhirnya kesini-kesini Mereka bisa menerima kalau dulu benar aku dijauhin Ya, macam-macam lah sempat bikin gempar gereja Ya, sempat bahkan orang gereja sempat nangis-nangis datang uh, Ya, kembali ke jalan yang benar Kamu sesat segala macam Tapi saya yakin bahwa saya tidak sesat Karena kenapa ini Udah saya yakinin bahwa memang benar Allah itu adalah Allah ya Tuhan Tidak ada tritunggal, gak ada anak, gak ada bapak Gak ada Yesus di sana Yesus itu dia nabi gitu Saya berkali-kali lagi berkata Bahkan saya selalu bilang kalau saya ketemu pendeta, pendeta jemaah, atau atau siapapun, saya selalu mengatakan ke mereka bahwa boleh kalian berdebat. Tetapi aku adalah bukan debat ahli agama. Tetapi saya akan menyampaikan jalan kebenaran. Bahwa ini adalah kebenaran dan ini adalah yang sesungguhnya. Tetapi di diam mereka, mereka hanya diam. Berarti di saat mereka diam itu, saya pikir bahwa itu benar apa yang saya katakan. Di titik akhir saya selalu bilang, Ya Bismillah, semoga Anda tidak mengikuti jejakku Karena aku malu, <laughs> kalau kalian mengikuti jejakku Yang selama ini kalian menghina Dan ibaratnya yang kalian e, Singkirkan bahwa aku ini salah jalan Yang akhirnya ujung-ujungnya kalian bisa ngikut Gitu Tapi alhamdulillah, masuk di akal gitu Alhamdulillah Sampai detik ini nggak ada Sekarang komunikasi sama mereka Ya kalau komunikasi sama mereka sekarang ini, saya berikan mereka pemahaman dan mereka hanya bisa diam Terdiam dan saya berpikir bahwa Ya Allah setidaknya saya sudah menyiarkan juga Al-Quran secara tidak langsung Saya memberikan mereka pemahaman seperti yang tadi itu kan eh, Yang ditakutkan di Islam itu Seperti apa, kayak mungkinnya tadi kita kafir, suka ricuh segala macam, terus eh, Poligami, terus Ya macam-macam yang menakut-nakutkan kan di Islam, tapi itu semua tidak Pernah ditawarin sesuatu untuk balik lagi ke agama sebelumnya? Oh iya, aku sering itu, sering ditawarkan bahwa, pernah aku ditawarkan sama seseorang, apartemen, mobil, rumah, ada ada ada agama sebelah, oh. asal saya mau kembali. Tapi saya pikir, itu bukan jaminan hidupku, jaminan hidupku itu adalah Allah, dan saya tidak akan tergiur dengan hal itu. Berapa kali itu ditawarin? itu udah berkali-kali bahkan juga ada juga dan saya tidak mau itu sekalipun dia nikahin aku aku nggak mau mendingan saya seperti ini sendiri daripada saya mau pindah agama pokoknya hidup matiku adalah sekarang adalah Islam tidak ada tawar menawar anakku pun waktu itu sempat dia mungkin berontak yang gede walaupun dia udah tahu tetapi eh, dia sempat memberontak kecewa tapi saya hanya satu kata berkata bahwa Aku adalah uh, seorang ibu yang tidak akan munafik di hadapan anak-anak dan saudaranya. Di mana ada orang banyak orang mualaf, mereka mau masuk Islam tetapi mereka tidak berani sholat dan mereka tidak berani uh, mengucapkan astaghfirullah Tapi saya tidak. Saya bilang ya Allah saya bukan orang munafik. Andai pun saya dibenci dan saya tidak diakui seorang ibu, aku hanya selalu bilang Allahu Akbar. Engkau Allah yang baik Engkau Allah yang dah sehat, saya bilang Hidimatiku adalah engkau Tapi Alhamdulillah, makin kesini, makin di sini lama-lama ya Diterima, itu Itu karena kuasa Allah, bukan karena aku juga Penolakannya keras terhadap anak-anak ini? Eh Waktu itu, iya-iya Sampai, iya. kan saya pisah sama Sama anak yang kecil ini Anakku, anakku yang paling kecil Sampai di bawah kabur sama bapaknya itu Hampir setahunnya. Karena takut terhasut oleh agama yang saya anu sekarang. Tetapi tidak. Saya membuktikan itu bahwa saya tidak sama seperti yang di sana. Ini agama yang saya anu ini ada baik. Dan kalian akan melihat buahnya seperti apa. Gitu. Tapi Alhamdulillah, buahnya mereka lihat seperti apa. Dan akhirnya berbalik sendirinya. Dan bahkan sekarang eh, saya tidak tahu ada yang mengatakan bahwa mungkin entar Bapaknya Anda bisa jadi mualaf itu bukan urusanku Yang saya pikir iya adalah sekarang adalah ini adalah e, Diriku dulu tanggung jawabku dan anak-anakku seperti apa Ya Alhamdulillah bahkan sekarang Anak saya yang gede dia lebih mengerti Agama yang saya anut Daripada aku Bahkan kalau saya nggak sholat Mah aku nggak sholat Mah kalau makan kurma seperti ini Jangan makan yang genap-genap, ganjil Terus Cara Nabi seperti ini loh mah Cara makan kurma seperti ini Kalau sholat seperti ini Alhamdulillah saya bilang Ya Allah tanpa saya menunjukkan jalanmu itu Mereka pun kau berhidayah Dan itu saya hanya diam Saya hanya mengikuti tuntun Allah saya Saya bilang, Ya Allah Walaupun saya punya anak ini tiga Beda agama dengan aku saat ini Tetapi saya tahu cara Allah Untuk mengajak mereka Seperti Allah mengajak aku Itu rahasia Allah saya bilang Ya Allah Pokoknya ini dahsyat kalau saya pikir Ini saya-saya nggak saya bisa bendung Mungkin kalau saya Saya bilang tadi mas kalau saya diajak orang, saya bisa kecewa Apa sih tipsnya untuk uh, sahabatnya cerdas supaya imannya tetap naik akan lebih jantung istiqomah Ya sama seperti ibu yang sekarang jalankan Ya biar kita tetap istiqomah di jalan Allah uh, Kenalin Allah Jangan bangga dengan status agama Islam Atau status KTP tetapi, banggalah mengenal Allah, pribadi Allah seperti apa e, sekarang? Banyak penyesatan, ya, apalagi seperti aku yang mualaf. Banyak penyesatan di luar sana bahwa e, di sana juga banyak nabi-nabi palsu. Jadi, e, banyak lebih mengenal Al-Quran. Banyak mengenal Al-Quran karena Al-Quran itu adalah petunjuk kehidupan. Di sana tidak ada yang ditambah, dan di sana tidak ada yang dikurangi. Itu benar-benar real adalah dari Allah sendiri dan perkataan Allah sendiri um, untuk saat ini terima kasih semua yang telah menonton ini adalah kisahku di saat saya hijrah dari uh, protestan sampai ke uh, Islam ya jadi uh, lebih kurangnya saya mohon maaf karena saya adalah hanya sebagai manusia kesempurnaanku terbatas Yang sempurna itu adalah milik Allah Sebelum saya menutup kisah dan ceritaku Akan saya mendoakan semua teman-teman dan sahabat Yang saya tahu sampai detik ini cuma satu-satunya Yaitu Al-Fatihah Kalau memang pun andai salah ya Saya mohon maaf Aku akan berdoa untuk kita semua Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi alamin. Arohmanirrohim. Ar Malikiyumi diin iya kanak budua iya kanastay. Ingidi tinggi mustaqim. Sirotul lazim nana amta gagih dimabudi alai muala dolin sabda kula alazim terima kasih Allah. Buat gua guruku panajam ya saya hormati ya saya agak sebagai orang tuaku Terlebih-lebih saya terima kasih dulu Sama Allah Allah yang maha besar Allah yang maha nasihat uh, Dia telah mengirim Pak Yai, Guru besarku yaitu penajam Yang mendidik aku, yang memimpin aku Yang mencerahkan uh, Jalan kebenaran Yang tadinya aku buta Sekarang saya udah mulai bisa melihat Bahwa Allah itu adalah satu-satunya Tidak ada Tuhan selain Allah Buat guruku penajam Jadilah guru yang baik Buat aku maupun baik siapapun Dan jangan lelah untuk membimbingku Jangan lelah-lelah untuk mengajariku Di dalam kekuranganku seperti ini Semoga Bapak selalu sehat Selalu Bapak diberi panjang umur Bapak dimudahkan segala urusannya Bukannya saya nggak bisa berkata-kata Pak Kiyai adalah Guru yang terbaik buat aku Dia adalah uh, Allah yang mengirim dia Tanpa Allah memperkenalkan dia Saya tidak tahu Aku seperti apa sekarang ini Konya beliau adalah guru yang terbaik buat aku Dia adalah penuntut jalanku Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh